gara-gara di bawah itu dikasih semangat dengan penonton lebih ada air mereka pakai Sekarang dia buka, rumah makan, vegetarian katanya Ah, anyway ah, bayangin aja, ini ngepot gitu Bukan dia, dia mau memeriakan Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah hati-hati kau jatuh, pakai awan di bawah dulu itu bahaya tuh Bahaya, Hanya di koyagan ini, itu. ah, ah, panitia dilibatkan juga untuk ikut serta dalam panjat pinang waria. <San> Healthy Gulung ke bawah deh, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ini memang salah, tempat berangkat tadi tempat. oh ya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 Dengan bantuan salah satu panitia, masih juga tidak mampu untuk naik ke atas. Akhirnya, para panitia memberikan solusi dengan memberikan tangga agar bisa naik ke atas. Panitia berusaha membuat tangga-tangga Agar bisa hampir mencapai Kepuncak pohon ada pohon telah diberi tangga, para waria mencoba keberuntungannya, tapi sayangnya sampai menjelang maghrib, pohon pinang tersebut tak mampu digapai sampai ke ujung pohon pinang tersebut, dan para panitia mengumumkan bahwa pohon pinangnya esok hari akan diterbang.